Napsu Nikita Willy makin memuncak saat honeymoon, namun Indra Priawan malah bikin kesal Setelah resmi menikah, Nikita Willy dan Indra Priawan menjalani honeymoon Keduanya pun memilih Bali dan menginap di sebuah fila mewah di kawasan seminyak Namun, Nikita Willy justru mengaku sebal dengan Indra Priawan lantaran ada teman-teman Indra juga ikut dalam honeymoon Padahal, Nikita Willy sudah mengidam-idamkan honeymoon romantis yang bikin aku sebal tuh, Indra enggak kasih tahu kalau di Bali banyak teman-temannya. Aku pikir ini mini honeymoon kita berdua, ternyata sampai airport kayak oke. Okay, ada ini, ada itu, kata Nikita Willy. Indra Priawan melakukan pembelaan bahwa ia sudah mendapat persetujuan dari Nikita Willy. Soalnya Niki bilang terserah, makanya kita sudah booking villa 6 kamar. Makanya aku invite teman aku ke Bali juga, ucap Indra Priawan. Meski demikian, kekesalan Nikita Willy terobati karena salah seorang teman Indra Priyawan membawa istrinya. Sehingga Nikita tak merasa sendiri sebagai cewek. Untung saja Indra bawa istri teman-temannya, kalau nggak aku sendirian di vila cewek sendiri. Cuma it's okay, mungkin next time ungkap Nikita Willy. Ada-ada aja yang kelakuan suami Nikita Willy. Semoga bahagia terus.